Anak muda Anak muda Lu gunung cermek segitu tinggi Palutungan begitu jauh Lu nyampe pada kesana Masjid tetangga rumah boro borok kaki langkah masuk ke dalam masjid kin malu lu Cara minum Diajarin minum. juga sama Nabi Satu kali teguk Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiga kali. Bib, manfaatnya apa tuh Bib? Diminum tiga kali, manfaatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dikasih Nabiur Rahmat. Kita sudah dikasih Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi yang memberikan setiap kebaikan. Dari mulai makan sampai tidur. Dari melek mata sampai merem lagi. Semua diberikan oleh Allah. Lewat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan demi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Tapi kita aja memang tidak pernah melakukannya. Betul apa enggak? Contoh lagi. Contoh. Di dalam rumah tangga ada ada ilmu yang diajarkan oleh Nabi? Ada? Ada enggak? Di dalam rumah tangga ada pelajaran dari Nabi? Contoh, ya, bu dengar nih Rasulullah satu riwayat Ngebuka jendela rumah Ngelihat anak-anak lagi pada menari-nari Main duf, ada yang joget-joget Siti Aisyah mau ngeliat tapi takut Kenapa? Karena Nabi lihat Nabi tahu Rasulullah tahu betul Siti Aisyah ini pengen banget ngelihat yang ada di luar Saat itu dipanggil Siti Aisyah, ya Aisyah sini Rasulullah di jendela Rasulullah di jendela, Siti Aisyah suruh tanya Ini Aisyah, mau lihat? Mau ya Rasulullah? Siti Aisyah menaruh dagunya di pundak Nabi Muhammad SAW Ditaruh Paham berarti ya, Paham gak? Berarti ditadangin begini di dagunya Nabi. Ditanya sama Rasulullah, sudah puas belum? Belum ya Rasulullah. Sudah belum? Ya Rasulullah. Masih asyik Siti Aisyah. Bukan ngeliat anak-anaknya. Kenapa? Karena dagunya ada di pundak Nabi Muhammad. Sampai ini penari, udah gak ada yang joget? Udah gak ada, tetap Siti Aisyah masih ngeliat. Ditanya, udah belum? Belum Ya Rasulullah. Kenapa? Sangking nikmatnya pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok ibu kalau ngelihat bapak lagi di luar taruh. Kira-kira diapain nama bapak? Ih, apa, -apa sih? Betul. Tuh pak, ya pak ya, nggak boleh. Nabi nggak, bukan Nabi bukan yang ngajarin tuh. Nabi yang ngajarin kenapa? Keromantisan di dalam rumah tangga juga diajarin sama Nabi Yuna Muhammad SAW Akhlaknya luar biasa Seorang istri ditanya Wahai istriku ya Aisyah Adakah makanan yang bisa dimakan pagi ini? Jawaban Siti Aisyah ya Rasulullah Udah dua bulan dapur gak mengeluarkan asap Jawaban Rasulullah baik ya Aisyah Kalau begitu saya minta maaf Saya hari ini saya berpuasa Keluar Rasulullah dikejar sama Siti Aisyah Ya Rasulullah Boleh enggak saya puasa juga Faham enggak dari kisah ini Bu? Bu Faham dari kisah ini? Apa? Dapur Nabi tidak mengeluarkan? Berarti enggak pernah? Rasulullah Marah sama, sama istri enggak? Istri marah, enggak sama Rasulullah. Dua-duanya dipakai untuk iba, sama-sama berpuasa kepada Allah. Model kayak ibu, bagaimana? Hah, bapak pula yang ada? Enggak makanan sarapan hari ini. Baru uh, -ro. dari kemarin, dia kagak apa kagak? Beda kita sama Nabi? Diajarin gak sama Nabi? Untuk yang berakhlak diajarin apa enggak? Coba digunain ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Rumah tangga bakal adem, tentrem, ayam. Ini yang ditanda-tanda sebagai keluarga yang sakinah mewedah. Senang gak ikut cara Nabi? Ada lagi... Nabi pernah enggak sih suap-suapan sama Siti Aisyah hmm? Siti Aisyah saat Nabi mau makan Siti Aisyah ngeliatin aja sambil senyum-senyum Nabi ambil makanannya Nabi makan selesai Nabi makan Nabi ambil lagi Nabi suapin Siti Aisyah dimakan senang banget Ibu pernah disuapin sama suami Bapak mah parah, gak boleh gitu pak, suapin. Lagi sakit juga gak disuapin. Jadi suami gak manfaat banget. Nabi ajarin gak? Diajarin. Cara minum? Diajarin juga sama Nabi. Satu kali teguk sebelumnya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Tiga kali Kalau kita gimana? Betul? Bib manfaatnya apa tuh Bib? Diminum tiga kali manfaatnya apa? Selama air itu setelah kita bacakan Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah Sebanyak tiga kali kita dengan tiga tegukan Air yang ada di dalam diri kita Selama masih ada di dalam Allah tidak akan izinkan jasad ini untuk bermaksiat kepada Allah cuman minum ada khasiat dan manfaat Ada lagi Insya Allah kita bisa jalanin ya Insya Allah Salat sehari semalam berapa waktu? Berapa? Lima waktu. Adzan sehari semalam ada berapa waktu? Kok ragu-ragu? Kali maleber ada tujuh. Hah? Salat berapa waktu? Adzan berapa waktu? Ada kabar gembira dari Nabi. Barang siapa dia berziarah kepadaku ke kota Madinah Semasa hidup atau setelah wafatnya aku Mereka akan mendapatkan syafaatku di Yomil Qiyamah Senang apa enggak? Ziarah ke kota Madinah Yang ada rezeki insya Allah Allah luasin rezekinya Allah kasih kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan dapat berziarah ke makam Nabi Yuna Muhammad. Amin ya Rabbah. Ah. Orang Malibir ngomong Habib teboga duit. Duitnya terlalu seer. Betul ya? Betul nggak? Ada kabar gembira? Nabi tahu kita mah orang yang banyak ada yang enggak punya. Orang yang enggak mampu ada. Tapi Nabi memberikan kabar gembira pula kepada orang-orang yang tidak diberikan kemampuan. Belum diberikan kemampuan. Allah kasih kemampuan tersebut. Apa? Barang siapa? Membaca doa setelah adhan. Allahumma rabbahadihi da'wati tamah wassalatil qa'imah adi sayyidina Muhammad wabathu magamal mahmudan alladhi wa'ada barang siapa yang membaca doa azan dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah Masalahnya azan sehari semalam berapa waktu? Lima kali? azan. Berapa kali kita jawab azannya? Hah? Lima Yakin? Subuh? Subuh? Sarek Habib, sarek Betul? Zuhur Lagi di jalan Habib lagi di jalan Atau ke denge. ya udah mulai bisa saya Betul enggak? Asar Ya Allah bi lagi ngobrol keasikan lupa sama azan. Maghrib mandi bib di kamar mandi suara air berisik. Isya Nonton TV bir. Ternyata syafaat Nabi susah atau mudah? Susah atau mudah? Buat siapa yang susah? Orang yang tidak mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan yang tidak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat Yaumil Qiyamah. Kita ini manusia yang paling bodoh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dikasih cuma-cuma luar Nabi Dikasih secara ikhlas Untuk siapa? Keuntungan umat Nabi Muhammad SAW Yang terakhir Kita salat Kita salat sehari semalam berapa? Lima Wajib kan? Jika seseorang Tidak menjalankan ibadah salat Yang wajib Maka sama seperti dia seperti dia berzina dosanya. Setelah berzina anaknya terlahir, anaknya dibunuh. Dosa besar apa enggak? Dosa besar apa enggak? Sudah tahu, udah tahu dosanya, sudah tahu. Udah tahu dosanya. Tapi kenapa masih orang yang ninggalin? Kadang kita kan di dalam takbiratul ikhram itu kan kita udah ngomong sama Allah. Udah yakinin diri kita di buat Allah, inna sholati lillahi Tapi kita seakan-akan tidak memiliki Allah Kami tidak pernah percaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Itu kita sekarang Kok bisa ngomong kayak gitu? Iya, orang rata-rata Kalau orang pengen apa-apa Kenapa sih larinya ke orang pintar? Ayo Kenapa apa-apa larinya ke orang pintar? Apa-apa ke orang pintar? Kenapa disebut orang pintar? Saya mau tanya karena yang datang orang lah emang benar. Sekarang udah banyak yang namanya orang pinter berkedok agama. Hati-hati, ini hati-hati. Mau banyak rezeki, sholat duha, mau diangkat penyakit, baca surat kahfi, baca salawat syifa itu diajarkan oleh Nabi. mbah aing duit ngomong sama Mbah. Temboga duit Lah tuh embah rumahnya aja disenderin bebek rupuh, Dalam hati simbah, si hmm. embah Sama dia juga nggak punya duit Kalau dia kaya dia punya dia duluan yang kaya bukan kita Allah janji di dalam Al-Quran Barang siapa yang memudahkan orang lain untuk di dalam segala hal kebaikan Maka Allah permudah apa yang dia inginkan di dunia dan di akhirat Janji siapa? Allah Barang siapa? Membuka rezeki untuk orang lain Maka Allah akan membuka rezekinya terus sampai yomel Siapa yang bilang? Allah Justru kita ini lebih banyak menyetop rezeki orang Kita menyekat rezeki orang Saling sikut sini, Saling menjelekkan satu sama lain Agar apa? Agar terlihat jauh lebih mulia daripada orang yang lain Kedudukan dunia akan pasti hancur tidak ada kedudukan di dunia ini yang abadi Melainkan hanya Allah yang akan terus menerus mulia dan abadi Terus sampai ke dalam surga. Kita ini siapa? Melihat orang begini dikit, tetangga beli motor kita tempel koyok Tetangga beli mobil kita yang kejang-kejang Ini beda antara kita sama Nabi ini Makanya Nabi nggak diturunin di maleber Masjid bagus nggak nih, masjid bagus nggak, sekarang kira-kira yang hadir di sini berapa orang 100 ada, 200 lebih, ini masjid Nampung berapa 100 sampai, kalau sampai sini nih tenda berapa, 200 ini malam penuh kan? Ini malam penuh kan? Subuh kayak begini gak? Subuh gak pernah begini? Subuh berapa sob? Subuh berapa sob? Satu setengah? Orangnya setengah-setengah gitu? pasti yang datang aki-aki betul apa enggak? anak mudanya pada kemana? anak muda, anak muda, lu gunung cermek segitu tinggi palutungan begitu jauh lu nyampe pada ke sana, masjid tetangga rumah borok-borok kaki ngelangkah masuk ke dalam masjid, kin malu lu? saya cuma mau bilangin sama bapak-bapak yang ada di sini merbot, DKM kalau ada anak muda yang gak sering main ke masjid, kalau mati jangan pernah disolatin di masjid. Gelindingin baik, gelindingin. Yang datang aki-aki ke masjid, kenapa yang sering datang aki-aki? Karena tahu mereka umurnya udah expired. Lah emang benar. Padahal kematian ingat yang tua atau yang muda semuanya usah Sama. Betul, yang di dalam kandungan bisa mati nggak? Yang baru lahir, yang masih muda gagah. Sini ada yang umur 60 ada, tiga tahun lagi. Eh, Nabi meninggal umur berapa? Kata Nabi apa? Kita kita punya kita umat Nabi ini umurnya nggak jauh-jauh dari Nabi nya enam sampai tujuh. Kalau 60 berarti berapa lagi umur? Nah kan lu yang nyumpahin kan 3 tahun tiga tahun aja Yang 63 ada? Mana? Ada yang 63 ada? Tinggal dicabut si kringnya. Paeh Betul Sekarang kalau orang yang mati atau meninggal Kalau manusia mati atau meninggal? Bukan mati Inna salati ya, Lillah Wamahmati gak ada Wameninggali Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Percaya dengan takdir Allah Percaya dengan takdir Allah Kita tahu daun nih, Daun pohon begitu tinggi besar Tinggi luar biasa Setiap daun yang jatuh kemanapun Itu atas takdir atau petunjuk dari Allah Turun di sini, turun di sini, turun di sini. Kalian mau jabatan seperti apapun, semua akan kembali kepadatan. Kita sholat, kita sholat. Yang namanya bujur, bujur, boy, bujur. Ini apa namanya? Bahasa Sundanya apa? Hulu apa sirah? Sarwa baeh, Habib. Betul kan? Ini kepala nih Kalau dipukul marah apa enggak? Kenapa? Enak aja Ini kepala saya di fitrah ini, Betul enggak? Saat sujud kepala ada di mana? Sejajar dengan apa? Telapak kaki Bujur adanya di mana? Lebih tinggi dari kepala apa lebih rendah dari kepala? Jadi dunia ini lo mau sebagaimanapun kalian mau berbuat apa, tetap kalian akan adanya di. Yang namanya dunia akan larinya ke belakang, nggak akan pernah kita nikmatin. Yang saya bingung, setiap orang lagi buang air besar, kenapa masih dilihatin? Kenapa? <tuh> <tuh> <tuh> Eh. Hmm. Kenapa sih diliatin mulu kenapa? Enggak ikhlas lu enggak ikhlas. Uh tadi Bib kita habis makan ayam enak banget Bib. Kita mau keluar. Ya. Iya waktunya keluar memang harus keluar. Coba kalau orang gak bisa buang air besar, penyakit apa enggak? Tanda-tanda orang yang belum bisa ikhlas Kalau buang airnya Masih dilihatin itu ciri-ciri orang gak ikhlas Kadang banyak yang nanya sama saya Habib gimana cara untuk ikhlas Lu lihat aja sendiri lo nengok kalau masih nengok Berarti lu orang yang gak ikhlas Yang namanya di dalam kehidupan Pasti harus ada yang dibuang Dibuang Mata kita ada kotoran gak? Hidung kita ada kotoran gak? Telinga ada kotoran gak? Kulit ada kotoran gak? Kuku ada kotoran nggak? Dalam perut ada kotoran nggak? Semuanya kotoran kok Ada yang harus dibuang Semuanya harus dibuang Kita ditugasin sama Allah Dari ujung rambut sampai ujung kaki Pelihara Dirawat Dijaga Bukan dirubah Udah benar jadi perempuan Pengen jadi laki Ada udah jadi laki Pengen jadi perempuan Kelamin dibuang ada jakun, ini jakun manfaat bahwa lu tuh kayak jago Suaranya ngembas-ngembas seksi Yang namanya laki-laki ada jagon itu laki-laki sempur Berarti dia balik, betul nggak? Ya kalau ngelihat anak-anak mana ada jakun yang tebelah. ada Gak ada, masih lempeng, suaranya masih asik Suaranya masih ngelengking Ini model kayak kita begini, jakun udah tebelah-belah Ini takdir dari Allah, bukan ini kodrat oi. Oi, oi. yang perempuan sudah menjadi kod, laki-laki sudah juga menjadi kod, bisa dirubah. Kodrat itu nggak bisa dirubah. Kalau takdir bisa, kita rubah. Kalau takdir bisa dirubah, bisa. Contoh: Bapak seorang petani, ibu seorang rumah tangga, hidup kelayakannya nggak ada apa-apanya, tapi beliau kerja keras mencari rezeki, menafkahi anak, sehingga anak menjadi S1, S2, S3, menjadi dokter insinyur. Profesor, betul kehidupannya berubah, nggak takdir berubah, nggak itu namanya. tak boro-boro dulu pernah tahu mobil apa aja mereknya, naik sepeda aja kagak punya. Betul, tapi anak menjadi sukses, pulang ke kampung, Pak Bu naik mobil baru nih. Betul, naik nggak derajat yang namanya orang tua. Takdir bisa dirubah kodrat enggak bisa diru dirubah Maka dari itu Ma'asyolah hadirin Rahimah keballah. Maulid yang diajarkan oleh para salaf Kita memeriahkan Kita bergembira Kita merayakan untuk apa Merubah diri kita Jauh lebih bah Ibadah kita lagi enggak benar Ingat Nabi punya rasa cinta Girah ibadah kurang Ingat perjuangan Nabi Insya Allah ibadah kita makin terus Mau ibadah kepada Allah Betul apa enggak? Berarti Nabi ini Allah ciptakan di dunia Buat umat manfaat atau enggak? Manfaat atau enggak? Kalau sudah tahu manfaat Ambil kemanfaatan dari Nabi Untuk kehidupan kita sehari hari Contoh kecil pakai sendal kaki kan Buka sendal kaki-ki -kaki. Ini kan satu yang ketiap harian kita lakukan Masuk kamar mandi sebelumnya baca do, Masuk kaki Jangan pernah dua-duanya licin dengan gelendak ya. Masuk kaki kiri keluar kamar mandi kaki Ini kan sudah diajarkan sama Nabi Untuk apa? Mengikat antara kita dengan Nabi Makin selalu dalam berdekat Ini fungsi maulid